Adopina uh, Raku Alam Spanyol Syapatan pertama oleh uh, Argentina kejadian Arabah di Cendang hasilnya uh, cheira o cheiro de seca 12 pass Tirado. Para não botar merda já. Será que consegue jogar uma bola na frente? Na primeira. Penalti babas pas ini mengadu penalti. Cara Maroko dan Spanyol. sepakan pertama Maroko. Go! Oh, sepakkan bagus. Mana Spanyol yang kedua? teman-teman bebas, hai, hai, hai, hai, hai, oke hai, hai, hai, hai, melanjutkan pemain Maroko yang kedua, dan menaruh bola pada posisi bas pas. Jadwal final di antara Maroko bola gagal. Yang kedua dari Maroko. Oke sekarang pemain. Spanyol menembakkan ya. ketiga. Ini Sampai saja, ya gaca lagi pemain ketiga Spanyol. ketiga marikos dengan teman jalan-jalan menembak -jalan. satu dua Akhirnya, mereka masuk ke sini penuh.